Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, les lari manapun kalian berada. Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti di Gejurah dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya persahabatan dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat sebutar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan vitamin segar bahagia dari idola kita Lesli Kejora yang mana kita lihat aja keunggahan pertama persahabat ya, kita lihat wow, tentunya cute banget ada Kak Rivi, persahabat ya yang berkunjung dan silaturahmi ke rumah di The ini tentunya cute banget, postingan ini persahabat yang membuat kita semakin bangga tentunya malam ini kita mendapatkan vitamin dari idola kesayangan kita persahabat ya, makin gemes aja melihatnya persahabat ya, kita lihat ekspresi dari si cantik di The si Kejora tuh, wow Manja banget di persahabat ya Kita lihat keunggahan selanjutnya Ini tentunya momen spesial Ke Arif Evi Berkunjung ke rumahnya Dede Oles di persahabat ya Kita lihat juga tentunya Kepada Dede Olesi ke Jora Yang tentunya membawa tas Persahabat ya apa mungkin Tentunya Dedek Lesti akan pergi menemui calon suaminya Pak ya, Aduh makin penasaran dan makin dibuat traveling aja Pak Sabat. ya Banyak komentar salah satunya di sini dari akun Mesti Andriani yang berkomentar Kayaknya Dedek mau pergi atau baru pulang itu ya Bawa tas sama ganti kostum katanya ya Pastinya tentunya kita akan dikasih kejutan spesial Pak Sabat, ya Kayaknya dengan Lesti Kejora akan pergi menemui calon suaminya, persahabat ya, makin penasaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia malam hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya juga, persahabat, kita lihat ada unggahan terbaru nih. Tentunya Abang Bilar ada di lokasi syuting, persahabat ya. Tuh, kita lihat aja. Ini momen spesial Rizky Bilar, persahabat ya, di sela-sela tentunya istirahat syuting bersahabat ya tentunya bahkan ada kejutan baru malam hari ini mudah-mudahan saja Lesti Kejora temui Rizky Bilar di loksut bersahabat ya kita tentunya mendoakan mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada hubungan Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini, Pak Selamat Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.